Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali Bersama Bang Windy di channel Youtube Diva TV Yang akan memberikan kabar terbaru seputar Lesli Kejaran dan Rizky pilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sekitar Les Love tentunya Baiklah persahabat Les Love dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini dan ini akan memberikan informasi terbaru seputar di kita ke kabar pertama persahabat ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel youtube Les Love Entertainment yang baru saja diunggah video terbaru nih Wow ketika liburan ke Turki belanja baju mewah nih di Turki Masya Allah kekiutan banget ya dari idola kita selalu membuat kita bangga, selalu membuat kita bahagia Maupun di negara sendiri ataupun di negara orang tetap saja romantis, gesrek, cute dan sangat luar biasa banget ya idola kita Masya Allah Mudah-mudahan rumah tangga mereka diberikan perlindungan, diberikan kebahagiaan. Amin, ya roguel alamin. Ada momen spesial banget di vlog tersebut, persahabat ya. Ketika Lesti Kejora ini memanggil, "Pelayan toko persahabat ya, yang mana Rizky bilas spontan banget tuh cemburu ya terhadap tidak Lesti Kejora yang memanggil, 'Oh, darling, come here,' kata diri Lesti Kejora." Ekspresi Rizky Bilar itu cemburu banget bersahabat ya aduh ada ada aja kelakuan yang sangat membuat kita ketau bahagia bersahabat ya lagi-lagi Kita disuguhkan vitamin bahagia di channel Youtube Leslar Entertainment Hingga banyak dibajari di komentar dan respon dari para fans sejati Yakni dari akun Vivi Wulandari Dari 749 mengatakan Rizky Bilar denger bininya bilang darling langsung dah gak jadi milih katanya tuh sepotan <laughs> banget ekspresi Rizky Bilar ini cemburu banget persahabat ya Dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Fatmaulva01 Buset, abang beneran cemburuan ya, dan dia mengaku itu langsung dipeluk dong. Aduh, cute banget ya, Kakak Bilar, masya Allah. Mudah-mudahan saja selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan selanjutnya, ada sebuah postingan juga bersahabat ya. Ini luar biasa banget nih. Wow, momen ketiga di ajang IMA 2021. Lesti Rizky bilang memakai baju yang senada, masya Allah merah merah merona membuat kita semakin bangga aja padanya persahabat yang masya allah luar biasa selalu membuat kita semakin bahagia apalagi Lesti kejora saat itu memborong piala penghargaan 4 piala sekaligus dibawa pulang oleh Lesti kejora. Dan untuk berikutnya juga para sahabat kita lihat ada kabar dari Indosiar nih. Wow, ini cute banget ya. Ada sebuah kalimat caption sebelumnya dituliskan. Indosiarmania, kalian kalau disuruh pilih guru vokal dangdut, kalian pengen dilatih siapa nih? Cihui, pilihan yang rumit nih. Tulis di kolom komen ya, pilihan kalian. Guru vokal dangdut kamu ingin dilatih siapa tuh? Ada Happy Asmara. Ada sang kejora kita Lesti D.A. Ada Soimah dan Dewi Persik Kira-kira Para fans ingin dilatih sama siapa nih Kalau tentunya ingin dilatih oleh Grup vokal dangdut Kita lihat di kolom komentar Banyak dibanjiri respon dari fans sejati Leslar Lesti kejora Dede Lesti kejora katanya tuh Cuma mau Lesti Masya Allah banget ya Dukungan, support dan tentunya doa banyak sekali diberikan dari orang-orang yang sangat tulus mencintai Lesti dan Rizky Billar. Untuk ke kabar berikutnya ada info penting juga masih di Indosiar, yang mana Indosiar menginfokan anugerah KPI 2021 yang akan hadir hari Jumat persabtu ya, 17 Desember 2021 akan dihadirkan secara langsung di Indosiar karena tentu ada kabar bahagia nih untuk kita semua perhatikan dulu di kalimat info lewat Gemsian yang dituliskan oleh Indosiar Indosiarmania jangan lupa saksikan penghargaan bergensi KPI Award 2021 yang akan segera hadir di Indosiar hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar sebagai kira-kira siapa aja ya yang akan berhasil bawa pulang penghargaannya? Kita lihat di postingan ini, persahabat ya. Tentu mereka berbahagia banget. Ternyata idola kesayangan kita, Lesti ini ada di deretan bintang tamu, persahabat ya. Ah, maju banget ya, alhamdulillah. Sang kejorah kesayangan kita bisa hadir kembali di panggung Indosiar Yang akan menjadi bintang tamu di acara KPI 2021 Penganugerahan Sahabatnya Masya Allah Dan kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan yang sangat luar biasa yang diberikan Ya ini dari akun Watiyani mengatakan di kolom komentar Pasti nonton dong ada dedek Lesti katanya Tuh du, Lesti kejora selalu ditunggu banget ya oleh para fans sejati Mudah-mudahan bisa menampilkan penampilan yang sangat spektakuler dan kita masih menunggu kejutan bahagia selanjutnya. Dan mudah-mudahan juga persahabat ada kakak Pilar yang akan selalu mendampingi istri tercintanya. duh cute banget pasti sahabat ya. Mudah-mudahan saja ada vitamin wajah di malam hari ini. Jangan kemana-mana total stay tune. Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan berhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar pemirsa. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh